apa telepon telpon? iya halo halo kamu mas? besar bubu atau yang ini? burung mas harusnya apa ini? loh, harusnya apa ini? orang ini lho, ngundang demet lho, kuing kok jari mbak kumbian wono, ngono bu yang? ya? iya mas kok nyelok emas toh? mau pilih kan janji, harus nyelok sayang tinggi toh saman ki. iya gampang, sesu Baik so, itu toh aku pengen kumwiki, Dong. No. iya ya? mes, toh? Mano kan mesra toh ya iya, aku nanti pilih sih ya mes, tentang bubuk dimangu juga dong, sunset pengen dua yo. ih? dawat, pak bu, na na na na na na na, nah. udah sopo mang. Juga segala nih marah marah. <tuk mengembang> aku masih titik lah de. Tapi apa, -apa? Ini kan gua sini. Kita yo. Apa si Dina? Si Risa? Apa si Sasa ya? eh, yo? iya Nelpon si Buhae Stefaniae. Lah menawa bengi iki kena dijak icik-icik ahmu kan. Lah kan menang oke. Halo, Yang, nang ndi Halo, sayang. Aku ning Wah, sip lakno. Lagi ngapain iki? Lagi rebahan beratis yang ih mantap segerrrr betul btw eh hmm? btw suaramu kok beda tuh kalau sengak dinget malenya apa? malenya seksi ngono biasa aku lu ngeruaknya gitu lu langsung uh nyengkorok langsungan sayang mau mm -mm. eh hmm. iki aku tak nengkos musa lagi yo. Tidak berpikir Kau tak berpikir ini, Sayang? Sudah tentu <laughs> Aku kan yang sandingmu Nih sandingmu maksudmu <laughs> <laughs>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 gue kaya kayak mbak tapi kok ada disana nih kerja perasaan gue kok yuk kali ya ah, topan ya mis Bahagiannya, Bahagiannya. Aku oh, oh, oh. Asila, bahagia nek aku wis kasil ya bahagia Sampai sampe komet dan ndang ndang ayo sampe pucat terus gua no ngomong-ngomong oh. <tik> sing jelas aku bengi iki wis bahagia nemen eh? yeah. aku wis rumongso balas dendam <tik> eh. aku wis dadi potong teng desa tapi coba terbang Enggak kro mung bakso adek. Lek kro mung. Senen iki. Wah, oh, opo-opo. Ya <tuk> Senen iki anu kancane oh, Buti Suket ing kuburan. Diukum Pak Sulupi ngono kae. Kan. Alah-alah. Lek trimo nyabuti Suket tak lakoni, sepeti <tuk> ya, aku wis bahagia. Yo wis, Mas. Macem. Aku kabar baik, sampeyan aman, Mas. Wah, kabar baik. Iya. Kabar baik, <tuk> kok. Kabar baik, kok. Aku karo adikku. Sing nesu Tasya. oh, Mas. Tasya mantanku. Iya aku enggak oh oh lho lho lho lho lho kok bisa meronggoknya Tasya ah cake ini ya dek laras laras laras <tuk> siapa sih itu? terus terus, Tasya ke Wodden apa? berhasil kurang itu? berhasil Setelah. kurang mau ke Wodden terus sampai tibur di tangga rumahnya mati oh oh mas terus mati mbak Tasya ini Tasya aku mati oh oh mati aku percaya coyo Tasya aku mati mati Sen senang sumpah mas oh iya oh, mas, lho rapat <tuh> sampe dulu aneh ngomain kok enak? gede rukuninnya gue nyapok ke matenitas ya? aku raseng ngocok mas raseng ngocok, biasa aja jadi kue tak matenya, aku raseng ngocok mas aku raseng ngocok mas angkos mas Monggo ingkang badhe rawuh kula sumanggaaken. Kula <tik> mbah Wong <tik> nandur <tik> bakal Badai pasti berlalu, seperti halnya dengan pertemuan, pasti ada perpisahan. Kau tidak perlu khawatir, karena aku yakin sang pencipta punya yang indah untuk insannya. Iya. Hey you Yang king bakal cahaya Why is it Shiranya?! Yes! Yeah!